kau ini aku ini kau ini kau ini kau ini kau ini kau ini kau ini kau ini ini Oke di vlog kali ini saya mau ngajak kakek skamoto buat potong rambut teman-teman Nah ceritanya minggu lalu kan saya udah ngajakin dia jalan buat beli kebutuhan sehari-hari Terus ke hari Jumat apa ya Dan telepon lagi sama istri katanya minta dantari potong rambut Ya udah karena hari minggu ini saya libur saya ngajakin dia potong rambut teman-teman Oke kita jemput dulu ya kakek skamotonya dulu ya kaki suka motonya. Ohayo. Ye. Mas kok kita? Moti kita moti kau dengar, kau 夜朝4時起き <笑> <鳥のやつだらしい。朝4時起きたら寒かったらやろうな>。<笑> <超シェラトンするだろ。笑> <笑> 見れ<笑> Uh, Aso khususnya kue, kunai surui ga? Iya, soalnya. Iya. Oh. Soalnya. Hmm. Hey, Terakhir gimana nih? Ano, susi yang ayah kan, aku, aku tak pernah kita, mak, tak pernah kuliah. Um. Jadi, loh, tuh nih, nggak Hai teman-teman, ini saya sekarang udah nyampe di tempat potong rambut. Nah, kita ngajak dulu kakis kamu tuh buat potong rambut nih. Kayak gimana sih hasilnya? Ya? Penasaran. Music <laughs> Udah dipotong rambut ya? Sekiris tanah aja Oke habis potong rambut Terus dia katanya minta Dianterin makan sushi nah, Sekarang kita lanjut makan sushi Menjakin dulu Istri sama adik kipari Donut ini じゃあ、うん。2 3 3つ。3つ。 みつ袋。。。1 週間、1 1 1 1 ああ。15 おばあ 2 2つ。 いい、1 もう、これ、これ。これ。<笑> <なくいいよな>。<笑>あの、うどん karena kita bertujuh, kursinya jadi bagi dua ini Saya bagian sama kakek, ngeleng-ngelengnya <laughs> Tadi udah habis makan sushi Bareng keluarga Terus bareng ada kipar Sekarang kaki Sukamoto Katanya mau belanja dulu di trial ini Nah, habis belanya di trial, belanya di maksalo, baru diantarin pulang. Oke, kita ke lo yuk. Ketemu nih, kaki sekomotoh. Oh, kan mau beli sepatu dia. Ah, sore saya kasih aja, Cang. Aku ada, tapi aku Oh, itu sudah deket? kue dek, dari kemarin aku tidak mau supari ya perpres プラス disuruh <laughs> <I should> <laughs> <I should> <laughs> udah hmm, sebelum nganterin kakek kamu tuh pulang ke rumah, tengah nganterin belanja dulu nih. tadinya mau belanja di Max Showroom tapi katanya belanja di sini di Raskat. Hmm. Harus sekarang samu anterin kaget. Eh.. こんばんは。これ、kau からだろ。え、これ、nah. Walinau tuh, itu Ya mau kairo aneh. mau Ya, Super no. ini mana uang Oh, Tadi kali bisa udah ngajakin buat potong rambut, makan sushi. Terus kulanjak buat Anggutan seminggu depan kayaknya Oke okay, sekarang saya mau pulang ke rumah Sampai jumpa lagi ya di vlog berikutnya Jangan lupa komen Subscribe dan juga tombol like nya ya Bye bye